Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Ada kabar spesial dari Leslar Entertainment Yang baru saja mengunggah potret kebersamaan King Mamayu Namun dibikin salfok banget ya Dengan tentunya kalimat yang ditulis Yang diunggah oleh Leslar Entertainment Member baru Gang Mamayu ikut bukber. Waduh Masya Allah sini nyempil foto BBL persahabat ya yang ikut tentunya foto bareng dengan geng Mamayu, ternyata ini adalah member barunya geng Mamayu nih persahabat ya. Ketua geng Malahan, aduh masya Allah, baik gemas, baik lucu, baik aktif, memang selalu bikin happy semua orang. Kita lihat persahabatnya kalimat caption pun dituliskan di unggahan ini. Ketua geng atau member baru termuda nih Onti, ini sih persahabat ya sudah bisa disebut ketua geng Mamayu aja. Mudah-mudahan sehat terus untuk Leslar. Mudah-mudahan selalu bahagia. Amin. Berikutnya persahabat kita simak juga di storynya Bunda Lesti. Satu jam yang lalu persahabat yang mengunggah sebuah postingan video. Bunda Lesti mendapatkan parcel dan hampers dari sahabat terdekatnya. Ada tentunya kiriman parcel dari Bunda Natali. Terima kasih Bunda. Ucapan dari Lesti. Dan kita lihat juga untuk berikutnya. Ada hampers dari Kak Syifa Haju Aduh Masya Allah banget persahabat yang itu banyak Tentunya kiriman hadiah untuk Bunda Lesti Kita lihat juga nih ada dari Bang Putra dan Kak Septi persahabatnya yang memberikan hampers juga untuk Bunda Lesti Kejora Mudah-mudahan persahabatnya semakin banyak doa, dukungan yang diberikan dari orang baik orang yang tulus mencintai Lesti Kejora maupun Rizky Bilar Lalu untuk berikutnya juga persahabat kita simak nih video lama persahabat ya tentunya sambil menunggu video-video terbaru yang tentunya kita nantikan kita melihat video ini aja persahabat sudah bahagia sekali ketika melihat kerjasama Lesti dan Rizky Bilar ini keduanya emang selalu membuat warga Konoha pun tentunya bahagia mereka saling melengkapi banget persahabat ya. Ketika Papa B, tentunya lagi bikin video. Bunda Lesti, tentunya siap siaga untuk memegang HP, videoin Papa Bilar. Ini masya Allah banget nih. Dua-duanya emang selalu bikin kita bahagia. Mudah-mudahan sehat terus. Rumah tangganya pun rukun, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Kemudian juga persahabat kita lihat di vloggingan Baru FC. Aduh muncul nih. Si ganteng, apalagi kalau sudah main bola Makin berkarisma sekali papa Bilar Alhamdulillah persahabatnya Selalu bersama orang baik Dan mudah-mudahan selalu Mendebar kebaikan, terus belajar Tentang kebaikan Kita bangga dengan rezeki Bilar persahabatnya Yang tentunya selalu konsisten Mudah-mudahan Terus memberikan kejutan Kabar baik untuk warga Konoha, ini momen acara santunan persahabat ya Yang diadakan oleh Marwah FC Kemudian juga persahabat kita lihat Di kolom komentar begitu banyak persahabat diberikan Di antaranya dari akun Falinaster mengatakan Masya Allah semoga setelah Ramadan juga acara ini terus berlanjut Yamin, amin Ada juga tanggapan Al-Khafali Bilfaki mengatakan Mungkin kalau Pak Wisnu diduetin sama ketua kelas, bisa tuh Min, bisa banget, tapi jangan dianggap serius ya, katanya tuh. Aduh, masyaallah Allah, emang idola kesenangan kita paling jago buat kita selalu happy. Kemudian juga untuk berikutnya, persahabat, kita lihat di story-nya Maya Lesti bilar leslar mengunggah tentunya percakapan pesan, percakapan komentar dari Rizky Bilar bersama tim Marbuah. Sebelumnya bersahabat ya Tim Marwa FC Ini ngetek nama Bang Adi Sky Dan kita lihat juga bersahabat ya Rizky Bilar pun membalas Bin Al-Quenten ya katanya itu di sini juga kita self dengan Kalimat komentar dari salah satu akun Namanya Dewi Ramla Bersahabat mengatakan Sambil ngetek nama ya Papa B Kalau Bilar yang kayak Adi Sengaja buat video Lalu posting di feednya Hmm, pasti kau menjulit pada bangkit katanya tuh Ya begitulah ya Jadi Papa Bilar emang selalu serba salah Jalan sendiri tanpa istri pun difitnah Dan apapun serba salah Sabar untuk Papa Bilar Muhammad Rizky Bilar Yang selalu salah persabatnya di mata netizen Apalagi di mata haters mudah-mudahan papa B ya selalu dikelilingi oleh orang baik dan semoga selalu dijauhkan dari orang yang tidak baik amin berikutnya juga persahabat kita simak di story oleh Siti Elfati menginformasikan mengenai lagu insan biasa yang sudah 16,7 juta viewers alhamdulillah persahabat ya masih trending 24 untuk musik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 Mudah-mudahan terus berkarya, dan tentunya doa terbaik selalu kita berikan untuk Leslar family. Dan pastinya juga kita masih menunggu Cidu hingga kabar terbaru lainnya di malam ini. Terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari Leslie dan Bilar tentunya. Ini dulu informasi di malam ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar. Bang Mena ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.